Salam satu hobi, sama permana BAP. Oke, sekarang kita mau kasih tomat sarapan. Aja. ini dia tomatnya, ya. Lanjut kemudian mandian <SILENCIO> Oh, oh, oh, oh.